Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan mengunboxing door, meminis uh, apa namanya ini black hole 10,5 grain buatan lokal anak bangsa. Lho. Dan bagi teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel ini. Saya doakan seperti biasa, Lur. Ya, uh, sehat selalu. Mudah-mudahan dan dilancarkan rezekinya, panjang umur, dan tidak kurang satu apapun. Nah, seperti ini mimisnya, Lur. Black hole. Nah, ini dia black hole 10,5 gram, 177, atau 4,5 mm lor, kalibernya oke okay, dan ini ada apa namanya ini ya eh uh, logo lor ya logo black hole-nya ataupun lambangnya tulisan lah tulisan black hole coba kita buka lor ya mimisnya seperti apa cukup rapi lor ya kalau kita lihat dari kalengnya ini cukup rapi ini yang mimis yang digadang-gadang adalah mimis yang mempunyai akurasi sangat mantap, lur di kalangan mimis loop. Coba nanti kita tes akurasinya, lur. Ya, nah, kita buka lur ini. Dalamnya ada busanya, ini untuk penahan mimisnya supaya tidak rusak, mungkin ya. Kita ambil satu lur, mantap, lur. Ya, rapi, lur. Ya, nah, ini coba kita dekatkan di kamera lur. nah seperti ini lur. mantap, sangat rapi, mulus, sangat sangat bagus ini lur. sekelas produk lokal ini sangat mantap lur ya. coba nanti kita tes akurasinya lur. eh uh, di jarak 40 meter lur ya, kemudian 70 meter. Lanjut ke 100 meter lur Kita uji akurasinya Apakah benar ini mimis slug terbaik lur Oke okay. Dan Tonton terus lur ya Sampai selesai Nanti ada bonus 100 meter lur Kita lihat Akurasinya seperti apa Oke okay. Seperti itu lur ya oke okay, kita masukkan ke dalam magasin lor magasin saya memakai 20 round yang CNC cukup enak lor ya masuknya ke dalam magasin karena memang mimisnya ini sangat rapi di harga Rp 150 ribuan lor ya isi 250 CS dan eh, apa namanya berat 10,5 grand sangat rapi lho mimpisnya mantap masuknya dalam magazine pun enak melur ya oke kita isi penuh mudah-mudahan nanti oh, seperti yang di kadang-kadang orang lho ya ini mimis oh, apa namanya bagus untuk akurasinya oke lur, sambil nonton sambil nyeripit kopi lho hehe seperti biasa lur ya. Nonton Lipit Kopi dan jangan lupa di-subscribe lur ya. Kita uji akurasinya lur. Tonton terus. Nah, sudah penuh mimisnya lur, 20. Isinya 20 lur ya. Nah, nah, seperti ini. Oke, kita langsung ke TKP lur. Oke lur, di sesi pertama kita coba bidik di daun pisang di jarak 35 sampai 40 meter lur, kita tes cropping-nya seperti apa angin cukup lumayan kencang lur ya Oke kita bidik Oke bidikan pertama masuk lubang lur ya mantap kita coba lagi yang kedua tembakan kedua angin cukup kencang lur. Kita sabar. Oke, masuk lagi lur. Kita coba lagi. Bidikan yang ketiga. Dan. aku ini terjadi. Masuk lagi, lur. Mantap, ketiga masih tetap masuk, masih konsisten, lur. Grupnya sangat rapat sekali. Kita coba yang keempat, ke yang keempat masih masuk juga, lur. Sedikit, agak geser sedikit, cuman masih mantap, masih rapat, masih nempel. Grupnya, lur. Kita coba yang kelima, nanti kita lanjut ke uji daya dobraknya jalur ya. Oh masih mantap lur masih masuk yang kelima. Oke cukup lur ya. Kita lanjut ke pengujian daya rusaknya Lur di pohon mungkin ya. cara 40 puluhan meter. Oke saksikan terus lur. Oke itu dia lur di sana lur tadi targetnya yang kita bidik. Rukungnya cukup rapat lah untuk jarak 30-an 5 meter. Ah di sana itu daun yang agak uh, condong itu lur. Coba kita jom sedikit. Nah. Itu lur ya. Di sana itu lor Oke, kita lanjut tes daya dobraknya, Lur, di pohon nanti ya. Bagaimana uh, impactnya mimis look 10,5 grain ini? Tonton terus, mantap. Sekarang kita coba di pohon, Lur. Kita lihat impactnya seperti apa ini banyak lubang bluru bekas lubang bluru lur ya. Entah ini kelakuan siapa ini. Ada titik hitam di sana lur, coba kita bidik. Oke, okay, masuk lur ya. Tapi ya kelihatan. Coba kita geser ke bawah lur. Supaya kelihatan eh uh, bidikannya. Oke. Okay. Satu kali masuk lur, mantap. Kita coba lagi. dua kali masuk lur mantap impact cukup bagus lur ya daya doberan cukup bagus karena ini memang mimis look jadi untuk daya doberannya tidak ada keraguan lagi lor. oke masuk lagi ketika kali lor, ya masuk terus coba kita yang keempat kalinya itu kelihatan lur ya, impactnya masuk lagi lur, mantap, luar biasa, mantap ini lur ya. Nah itu kita coba lagi yang kelima kali, masuk lagi lur. Tep ini seluk keluarga seluk terbaik memang ini kayaknya lur ya, memang akurasinya tidak dilakukan kayaknya ini mantap. 6 kali masuk juga, kita coba ke yang ketujuh kali. oke masih tetap masuk lur, konsisten lur ya ketujuh kali oke lor tujuh kali shot fix masuk lubang lur. nanti kita lanjut ke 70 meter di sana nah, pohonnya lur, kita zoom nah itu dia 40 meter kurang lebih lor 47 langkah kalau nggak salah tadi coba nanti kita lihat uh, impact nya lor ya daya dobrak seperti apa coba kita dekati lor oke okay. nah dari sini nimpaknya lor di atas motor oke okay, kita cek ke lokasi lor lokasi target tadi sekelas minis lokal saya puasin di lur ya Oh impactnya bagus Kemudian aku akuras juga bagus Cukup Mumpunilah kalau untuk sekelas hunting ini Sangat-sangat lebih dari cukup lur ya Nah ini dia dari pohonnya lur Nah kita lihat lur nah ini dia lur nah ini kecil sekali lur ya rapat sekali ini sekuku jari klinking aja masih lebih kecil lagi lur ya ini nah ini luar biasa ini lor ya impactnya sangat luar biasa lur ya dubrakannya itu mantap nah sudah yang di atas tidak kelihatan satu bidikan tadi masuk tapi tidak kelihatan lur oke okay, setelah ini kita lanjut di jarak uh, 70 meter Lur ya 70 meter kemudian kita lanjut lagi ke 100 meter lor. wow kita uji lho mampu nggak nimisnya di jarak 100 meter oke okay, saksikan terus nah disana tadi Lur nah itu kelihatan motornya lumayan jauh 40-an meter. Nah, itu dia. Nah, itu dia, Lur. Oke, Lur, kita, kita coba tes dengan cara 75 meter atau 80 meter, Lur. Memakai slop black hole di sana terlihat ada lubang satu lor, di sana lor kita main satu dot setengah lor ya oke kita coba bidik oke lor di atasnya sikit lor goyang goyang oh, tapi mantap lor butuhnya lor kita ulang lagi oke masuk lur teman kedua masuk coba tindakan ketiga satu detik setengah Endor. Oke, masuk lagi Dor. Tembakan keempat. Masuk lagi lor, rapat. Agak kanan sedikit, tapi masih rapat lah. Ini saya rasa sebesar apa ya? Koin 500 ratusan mungkin dia. Lebih kecil kayaknya itu. Oke, tembakan berapa tadi nih? Kelima kayaknya. Oke, kita coba lagi. Uh, masuk lagi, Lur. Tak coba yang ke enam kali. Mantap nih dur lur. Cukup konsisten ini. Nah, masuk lagi lur. Ketujuh, ketujuh kali ya, masuk terus ya. Luar biasa ini lur produk lokal tapi bagusnya enggak ketulungan lur ya. Bagus ini lur. Di sana target kita tadi lur. Cukup lumayan jauh sekitar 80 meter mungkin ya 70-80 meter lah itu dia kalau dilihat dari kamera HP memang enggak kelur ya nggak ngedur antaran cukup lumayan jauh lah kita tembak dari sini dari atas motor sini ini mimpisnya tadi lor the call 10,5 grand lor luar biasa ini Mantap nih, Lur. Coba kita mendekat, Lur, ke target tadi, Lur. Lumayan jauh, Lur, ya. Karena di sini cukup aman lah untuk tes akurasi. Ini di pinggir peladangan, Lur, ya. Lumayan jauh itu dia pohonnya lur tadi lur. menjulang tinggi tapi enggak begitu kelihatan waktu cukup cukup apa Lur ya cukup sore sekitar jam limaan ini ya mungkin 17.00 nah ini dia tadi pohonnya kalau kita zoom dari sana tadi pakai HP memang enggak uh, kelihatan lur ya nah itu, di atas sana tadi kita pilih dan itu tadi motor kita lor kita dari sana tadi kita menembak nah itu dia kelihatan lor, ya nah itu dia lor. oke terima kasih Lur, sudah menyaksikan Uh, saya rasa ini cukup baik lor ya mimisnya kalau untuk sekelas mimis lokal memang harganya sedikit agak lumayan lor ya antara kalau kita lihat dari kerapian mimisnya memang luar biasa cukup rapi lah saya kalau untuk jarak-jarak 100 meter masih mampu ya ini mimisnya lor oke okay, terima kasih lor ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bonus satu lur. Jarak 10 langkah lur. Perkiraan memang sekitar 100 meter lur ya. Kita main 4 dot coba. Kita bidik, luh Bonus. Ada putih-putih sana, Lur. Plastik Tartu kecil kayak 12 kali zoom lur ya supaya kelihatan karena jarak memang sangat jauh. 100-an meter. Uh, mantap, Lur. Gila, mantap masih. Kena juga lo 100 meter uh, uh, uh, mantap ini mimisnya, Lur. Satu kali lagi, Lur. Bonusnya. 4 dot, Lur. Uh, mantap, Lur. Gila ini mimis, Lur. Uh, sudah puaslah, mantaplah ini mimisnya lah. Oke, seperti itu, Lur ya. 100 meter Lur oke okay, mantap